Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suryabno, untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana. Semoga bermanfaat. Untuk itu, pada kali ini akan saya sampaikan materi pembelajaran untuk anak sekolah dasar. Anak-anakku semuanya, mari kita. Belajar bersama-sama yaitu matematika dengan sifat pengerjaan hitung pada bilangan bulat Untuk siswa kelas 6 semester 1 ya, Kita ingatkan kembali bahwa untuk komutatif dan asosiatif Itu merupakan sifat penjumlahan pada bilangan bulat Bukan pada bilangan pengurangan jadi, ingat-ingat, bukan pada pengurangan Sudah jelas ya? Kita lanjutkan Sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat Pada bilangan bulat ada tiga sifat yaitu Komutatif, asosiatif, dan distributif Yang pertama kita mulai komutatif Ini sama dengan penjumlahan kita pindah tempatnya pada posisinya Ini contoh Negatif 5 kali 4 Sama dengan negatif 20 Apakah sama dengan 4 kali negatif 5 Hanya pertukaran tempatnya saja Komutatif Jika hasilnya sama Berarti perkalian memiliki sifat komutatif jika tidak, berarti bukan komutatif. Kita coba dengan contoh. 20 x 5 Apakah sama dengan 5 x 20? Sisi kiri 20 x 5 Sisi kanan 5 x 20 Angkanya sama hanya berbeda tempatnya saja kita coba 20 kali berapakah hasilnya 100 sedangkan 5 kali 20 hasilnya adalah 100 berarti hasilnya sama sisi kiri dengan sisi kanan hasilnya 100 Beda dengan ini Nomor 2 20 dibagi 5 sisi kiri Apakah sama Dengan 5 Dibagi 20 Sisi kirinya 20 bagi 5 Sisi kanannya 5 bagi 20 20 bagi 5 4 5 bagi 20 adalah 0,25 Sisi kiri hasilnya 4 Sisi kanan hasilnya 0,25 Tidak sama Jadi ini bukan komutatif Jadi perkalian memiliki sifat komutatif Karena hasilnya sama di bulat balik Jadi dikalikan bolak balik hasilnya sama Namun pembagian tidak memiliki sifat komutatif karena hasilnya bila tempatnya dirubah hasilnya berbeda paham sampai sini kesimpulannya adalah jadi sifat komutatif berlaku pada perkalian tidak pada pembagian jadi pada perkalian paham ya saya lanjutkan untuk sifat yang kedua 7 x negatif 4 x 3 Ini dikelompokkan Yang ada dalam kurung dikerjakan 7 x negatif 4 x 3 Negatif 12 7 x negatif 12 sama dengan negatif 84 Apakah sama dengan yang dikelompokkan yang di depan tujuh kali negatif empat dengan kali tiga. Kalau sama berarti memiliki sifat asosiatif. Kalau tidak sama berarti sifat komutatif. Kita lihat contoh untuk pembuktian sifat asosiatif dua satu kali sepuluh kali delapan. Ini yang dikelompokkan adalah 10 kali 8, dengan 21 kali 10 kali 8. Yang dikelompokkan adalah yang 21 kali 10, 21 kali 10 kali 8 adalah 80 sama dengan. 21 x 10, 210 x 8 21 x 80, berapa hasilnya? 1.680 Sedangkan, 210 x 8 adalah sama 1.680 Berarti sisi kiri dengan sisi kanan hasilnya sama Nah, berarti sisi kiri dengan sisi kanan hasilnya sama Sekarang pada pembagian 22 dibagi 10 bagi 5 Yang dikelompokkan adalah 10 bagi 5 Yang sisi kanannya adalah 22 dibagi 10 Dibagi 5 Yang dikelompokkan yang 22 bagi 10 20 dibagi 10 bagi 5 10 10 bagi 5 2 Sedangkan 22 bagi 10 adalah 2,2 dibagi 5. Maka hasilnya ini adalah 11. Yang sebelah kanan adalah 0,44. Sisi kiri 11, sisi kanan 0,44. Maka ini tidak sama. Maka kita ulas kembali. Dari perkalian dan pembagian dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif berlaku pada perkalian bukan pembagian jadi berlaku pada perkalian bukan pembagian lanjut sifat perkalian yang ketiga distributif distributif atau penyebaran 7 kali negatif 5 tambah 6 7 kali dalam kurung negatif 5 tambah 6 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7 apakah sama dengan 7 kali negatif 5 dengan ditambah 7 kali 6 nah, dari sifat ini adalah sifat pengelompokan disebarkan menjadi sifat distributif apakah hasilnya sama atau tidak kita perhatikan contoh ini untuk pembuktiannya 21 kali 13 tambah 8 21 kali 13 tambah 8 21 maka hasilnya 44 eh, 441 maaf ini pengelompokan kita buat distributifnya penyebarannya yang pertama adalah 21 kali 13 kita tulis di sini ditambah kita masukkan sini terus ditambah lagi Dikalikan dengan 21 x 8 Penyebarannya seperti ini 21 kali Yang pertama 21 x 13 Yang kedua 21 x 8 21 x 13 adalah 273 Ditambah 21 kali 8 adalah 168 maka hasilnya adalah 441 ternyata hasil penyebaran ini sama dengan hasil soalnya maka ini adalah sifat komutatif karena hasilnya sama jadi dikerjakan yang dalam kurung dulu dengan disebarkan seperti ini 2121 21, 13 ditambah 21 8 hasilnya sama maka inilah sifat komutatif maaf sifat distributif karena penyebaran contoh kedua pada pengurangan 16 kali 21 dikurangi 14 yang dalam kurung kita kerjakan dulu 16, 16 kali 21 dikurang 14 adalah 7. Maka 16 kali 7 112. Dari sifat ini kita buktikan, ini kita kelompokkan. Yang pertama adalah pengelompokan dari 16 kali 21. 16 kali 21 Kurang Diturunkan Kelompok yang kedua adalah 16 kali 14 16 kali 14 Ini kelompok pertama Ini kelompok kedua Penyebaran seperti inilah nanti yang dikatakan sifat distrik distributif. 16 kali 21 336 dikurangi 16 kali 14 adalah 224. Hasilnya adalah 112. Jadi penyebaran inilah yang dinamakan sifat distributif. Hasilnya ternyata sama. Jadi bisa disimpulkan kalau gitu sifat distributif bahwa sifat distributif terjadi pada perkalian untuk penjumlahan maupun pengurangan sekarang untuk pembagian yang kita kelompokkan adalah 4 tambah 2 4 tambah 2 itu 6 12 dibagi 6 Kita ulangi ya 12 dibagi 4 tambah 2 Maka 12, 12 Dalam kurung 4 tambah 2, 6 Maka 12 bagi 6 adalah 2 kita turunkan sifat penyebarannya 12 tambah eh, maaf 12 bagi 4 yang ditambah 12 bagi 2 12 bagi 4 3 12 bagi 2 adalah 6 maka hasilnya 3 tambah 6 adalah 9 maka hasil ini tidak sama dengan ini maka ini pada pembagian tidak merupakan sifat distributif jadi kalau kita orekan 12 dibagi 4 ditambah 12 dibagi 2 hasilnya tidak sama dengan 12 dibagi 6, maka ini bukan sifat distributif Untuk yang kedua pada pengurangan 12 dibagi 4 dikurangi 2 12 dikurangi 2 4 kurangi 2, 2. 12 bagi 2 adalah 6 Kita uraikan Disebarkan 12 dibagi 4 12 dibagi 4 Dikurangi 12 dibagi 2 12 bagi 4 adalah 3 Dikurangi 12 bagi 2 adalah 6 Maka saya adalah negatif 3 Tidak sama dengan Hasilnya ini Maka Dapat disimpulkan bahwa Sifat distributif tidak terjadi Pada pembagian ini kesimpulannya pada perkalian bahwa A kali B sama dengan B kali A Ini adalah sifat uh, komutatif A kali negatif B sama dengan negatif B kali A Sifat komutatif Negatif A kali negatif B sama dengan A kali B Untuk pembagian Negatif A dibagi B sama dengan negatif A dalam kurung B Jadi negatifnya namun kurungnya di dalamnya Negatif A dibagi negatif B sama saja dengan A dibagi B A dibagi negatif B sama dengan negatif dalam kurung A bagi B Sifat pada penjumlahan terjadi pada komutatif Rumusnya adalah A Tambah B sama dengan B tambah A Asosiatifnya A tambah dalam kurung B tambah C Maka dibalik yang dikelompokkan A tambah B Dalam kurung tutup tambah C Ini asosiatif Untuk pada perkalian Tiga sifat yaitu komutatif asosiatif dan distributif maka dapat disimpulkan bahwa penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat untuk penjumlahan itu sifat komutatif dan asosiatif untuk perkalian sifat komutatif asosiatif dan distributif sedangkan untuk pengurangan dan pembagian tidak memenuhi sifat pada komutatif asosiatif maupun distributif demikian anak-anak semangat belajarnya diingat kembali semoga selalu sukses selamat berlatih terima kasih telah bersama kami untuk selalu belajar bersama berbagi ilmu sederhana. semoga bermanfaat sebelum kita akhiri sematkanlah untuk memberikan subscribe, like dan bunyikan lonceng Terima kasih kebersamaannya wabilai taufik balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.